Kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bagian 17 Allahumma shala'ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Percakapan Bu Hayroh Akan tetapi segera saja Bu Hayroh Merasakan ada sesuatu yang kurang Dari rombongan Quraisy itu maka ia kembali mengulangi permintaannya Hai orang-orang Quraisy, -orang jangan sampai ada yang tidak makan makananku ini. Salah seorang Quraisy berkata, Hai Buhaira, tidak ada seorang pun tertinggal yang layak datang kepadamu kecuali anak muda yang paling kecil di antara kami. Ia berada di tempat perbekalan rombongan. Bu menggeleng-geleng kepala. Kalian jangan seperti itu. Panggil dia untuk makan bersama kalian. Orang-orang Quraisy merasa malu. Salah seorang dari mereka bahkan berkata, Demi Lata dan Uja adalah aib dari kami. Kalau putra Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut makan bersama kami. Setelah Muhammad dipanggil hairo memeluknya dan mendudukkannya bersama rombongan Quraisy yang lain sambil menyaksikan tamu-tamunya makan sebenarnya mata Buhairo tertuju kepada Muhammad dengan seksama dari hasil pengamatannya itulah Buhairo mengambil kesimpulan dalam hati anak ini mempunyai sifat-sifat kenabian jamuan selesai Sambil mengucapkan terima kasih, rombongan Quraisy pun membubarkan diri menuju tempat perkemahan mereka untuk beristirahat. Namun, Bohairo tidak membiarkan Muhammad pergi. Diajaknya anak itu untuk duduk dan bicara. "Hai anak muda," panggil Bohairo, dengan menyebut nama Lata dan Uza. Aku akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadamu Dan engkau harus menjawabnya Wajah Muhammad tampak berubah Dan ia menjawab Jangan bertanya tentang apapun kepadaku Sambil menyebut nama Lata dan Uzza Demi Allah Tidak ada yang sangat aku benci Melainkan keduanya Buhairah tersenyum dan mengulangi permintaannya Baiklah, kalau begitu, aku akan bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah dan engkau harus menjawab pertanyaanku Wajah Muhammad berubah cerah dan ia menganggu Tanyakan kepadaku apa saja yang ingin engkau tanyakan Allahumma shala ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Saran Bu Hayro kepada Abu Tholib Bu Hayro menanyakan banyak sekali hal kepada Muhammad Tentang tidur Muhammad Tentang postur tubuh Muhammad Dan banyak lagi hal lainnya Muhammad menjawab semua itu Dan semua jawaban itu Sesuai benar dengan pemikiran Bu Hayro Kemudian Bu Hayro melihat punggung Muhammad dan mendapati tanda kenabian di antara kedua bahu Muhammad. Tanda kenabian itu seperti bekas orang berbekam. Setelah itu, Bu Hayro mendekati Abu Tholib dan bertanya kepadanya, Apakah anak muda ini anakmu? Iya, dia anakku. Jawab Abu Talib. Bu Hayroh menggele. Tidak. Dia bukan anakmu. Anak muda ini tidak pantas mempunyai ayah yang masih hidup. Abu Talib agak tercengang, lalu dia pun mengangguk. Kau benar. Dia bukan anakku. Dia anak saudaraku. Buhaira mengangguk-angguk puas lalu bertanya lagi. Apa yang dikerjakan ayahnya? Ayahnya telah meninggal dunia ketika dia masih berada dalam kandungan ibunya. Engkau benar, kata Bu menghela napas dalam dalam. Kemudian sambil berbisik, dia menyampaikan sebuah saran dengan sangat sungguh-sungguh. Sekarang dengar saranku baik-baik. Bawa anak saudaramu ini ke negeri asalmu. Sekarang juga jaga dia dari orang-orang Yahudi Demi Allah jika mereka melihat padanya seperti apa yang aku lihat Mereka pasti akan membunuhnya Sesungguhnya akan terjadi sesuatu yang besar pada diri anak saudaramu ini Karena itu segera bawa pulang dia ke negeri asalmu Abu Talib tampak ketakutan dengan peringatan itu. Dia yakin bahwa apa yang dikatakan Bu Hairo itu benar. Maka dari itu, segera setelah urusan perdagangannya selesai, Abu Talib segera membawa Muhammad pulang. Sesulit apapun beban hidupnya, Abu Talib tidak pernah lagi pergi berdagang ke tempat jauh demi melindungi keponakannya itu. Bushro Kota di mana Bukhayroh tinggal Jalur yang dilewati Kholipah Abu Tholib Adalah jalan Kholipah Barat Yang menyusuri Laut Merah, Madian Wadi Al-Quroh, Hijir Dan kota Busro. Kota Busro atau Bosra Telah lama didirikan Romawi Sebagai ibu kota wilayah Hauran untuk menahan serbuan badui pedalaman. di kota ini Romawi memusatkan pasukan dan mengumpulkan pajak dari para kholipah bagi kholipah sendiri Bosro adalah pusat perdagangan paling ramai sebelum tiba di Syria yang terletak lebih ke utara Demikian saudaraku seiman karena Allah saya sampaikan cerita ini sampai pada bagian ke-17 Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan nanti pada bagian ke-18 Bila itu fiku hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh